assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara login dan cetak info GTK ataupun download PDF menggunakan handphone Nah teman-teman untuk yang belum tahu bagaimana caranya cetak info GTK ataupun download PDF info GTK menggunakan handphone silahkan simak video ini sampai selesai tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan untuk yang baru pertama kali menemukan channel ini. Ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya bantu channel ini agar bisa semakin berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik lainnya nah oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya oke langkah pertama kita masuk dulu ke halaman login info gtk untuk masuk ke halaman loginnya, tidak jauh berbeda dengan kita membuka info GTK di laptop ataupun komputer. Di sini, kita buka dulu browser di handphone kita, dan saya contohkan di sini menggunakan browser Google Chrome. Selanjutnya, langsung saja kita ketikkan di pencarian info GTK seperti ini. Nah, setelah muncul hasil pencariannya, langsung saja kita klik info GTK seperti ini nah teman-teman di sini langsung saja kita login menggunakan username dan password masing-masing dan jangan lupa juga memasukkan huruf yang ada di atas ini teman-teman setelah itu langsung saja kita pilih masuk oke di sini tinggal kita tunggu proses loginnya dan di sini kita sudah berhasil login ke akun info GTK kita dan selanjutnya adalah bagaimana cara cetak ataupun download file PDF info GTK ini Nah, untuk download file PDF-nya di sini, kita klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Ini selanjutnya di sini kita pilih "bagikan". Selanjutnya yang ada di bawah ini kita geser ke sebelah kiri, kemudian di sini kita pilih "cetak". Lalu kita atur ukuran kertas serta halaman berapa yang akan kita download pdf-nya. Dan di sini saya contohkan untuk mendownload semua halaman. Dan tahap terakhir tinggal kita klik download pdf yang ini. Dan di sini kita tentukan lokasi penyimpanan file pdf-nya. Saya contohkan menyimpannya di folder unduhan. Selanjutnya tinggal kita klik simpan. Dan tahap terakhir tinggal kita cek file pdf yang sudah kita download tadi, yaitu adanya di folder unduhan. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.